Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya di manapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik di sini saya akan menyampaikan informasi ya terkait di mana Pulau Papua yang selama ini cuma ada dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua sekarang sudah menjadi tiga bagian udah lima bagian ya. Nah, ini dari eh, dimana DPR resmi mensahkan R3 3 RU DOB Papua. Nah, itu ter penambahannya yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Nah, untuk eh, info eh, lengkapnya ini kawannya saya ambil dari media online Intisari.grid.id dengan judul niatnya dipecah menjadi lima bagian provinsi dengan tujuan mempercepat pembangunan Papua. Namun ternyata ini justru membuat rakyat Papua makin protes karena uh, alasannya ya, di ada alasannya. Parlemen Indonesia pada hari Kamis 30 Juni 2022 mengesahkan undang-undang untuk membentuk tiga provinsi baru di wilayah terbelakangnya di Papua. Sebuah langkah yang dikhawatirkan oleh para kritikus dapat merusak posisi penduduk asli di daerah itu dan mengancam kekuatan otonomi khusus. Wilayah paling timur negara Asia Tenggara itu sebentar ya. Wilayah paling timur negara Asia Tenggara itu yang saat ini terbelah antara Papua dan Papua Barat. Kini akan menjadi lima provinsi dengan tambahan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Dataran Tinggi. Pemerintah mengatakan keputusan itu akan membantu memacu pembangunan, meningkatkan pelayanan publik. Juga menciptakan lebih banyak kesempatan bagi orang Papua untuk menjadi pegawai negeri, di daerah kaya sumber daya yang tetap menjadi salah satu daerah termiskin di negara itu. Tito Pian Menteri Dalam Negeri Indonesia mengatakan setelah pemungutan suara bahwa tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua terutama orang asli Papua. Tetapi rencana tersebut telah memicu protes di Papua yang telah mengalami konflik kemerdekaan tingkat rendah sejak pemungutan suara yang diawasi PBB tahun 1969 yang disengketakan membawa Papua di bawah kendalik Indonesia. Ah, kritikus khawatir itu bisa merebut lebih banyak kekuatan dari daerah yang merupakan rumah bagi Beberapa simpanan emas dan tembaga terbesar di dunia, dengan mengiris dan membagi Papua menjadi unit-unit administratif yang lebih kecil, Jakarta berharap untuk membagi dan menaklukkan identitas dan perlawanan Papua, kata Veronica Oman, seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia di Amnesty International Australia. Yang melihat peningkatan risiko militerisasi dan bentrokan kekerasan Dalam sebuah wawancara di, dengan Reuters pada bulan April Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Timotius Murid mengatakan Undang-undang tersebut akan menyebabkan masuknya orang-orang non-pribumi Papua Kepos-pos pemerintahan baru dan dibawa masuk tanpa konsultasi yang memadai Sebuah turuhan yang telah dibantah oleh pemerintah Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun lalu memungkinkan pemerintah pusat untuk membuat provinsi-provinsi baru. Mendorong MRP untuk mengklaim perubahan itu, merusak otonomi, dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Kementerian Dalam Negeri Indonesia mengatakan pemerintah akan mematuhi putusan pengadilan. Nah, demikian saudaraku ya terkait uh, kondisi ini di Papua ha baik sedikit kita berbicara ya ya memang selama ini kalau kita lihat ada lima pulau ya ada lima pulau besar di Indonesia yang kita tahu yaitu ada Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi dan Papua ini yang yang pulau yang besar kalau di Malu itu kan pulangnya kan terpecah kecil-kecil. Nah di antara lima pulau besar ini, ya Sumatera sudah terpecah menjadi beberapa provinsi. Kalimantan juga ya Kalimantan, Sulawesi sudah, Jawa sudah. Nah sekarang ini yang Pulau Papua yang begitu juga besar. Nah. Itu dibagi menjadi lima. Nah, mudah-mudahan uh, di saat Papua sudah menjadi lima provinsi, itu akan betul-betul uh, uh, akan maju ekonomi. Kita ambil yang terakhir, yang di yang provinsi terbaru yang terakhir, yang ada di Sulawesi Selatan. Eh, di Sulawesi, yaitu uh, Sulawesi Selatan uh, terbagi menjadi Sulawesi Barat. Nah, Maju pembangunan di Sulawesi Barat mulai ada ya kan daripada sebelumnya Nah selanjutnya di Kalimantan Kalimantan kan sudah ada juga tuh terbagi Mulai ada Kalimantan uh, Utara Ya, Kaltara Nah ini Jika ada provinsi baru otomatis kan ada pembangunan baru di situ Dengan adanya pembangunan masuk otomatis ekonomi di situ akan berputar jadi ini positifnya dari segi pembangunan ya kan walaupun dari pihak eh, aktivis HAM yaitu Siapa tadi Veronica mengatakan eh, ini tidak baik Nah itu kan kalau mereka kan berpikirannya bahwa Papua itu harus merdeka Itu pemikiran mereka kalau kita kan Papua adalah eh, bagian daripada NKRI Jadi kalau saya secara pribadi mendukungnya mendukung Oh, uh, pemekaran wilayah khususnya di provinsi. Ya. Kalau di sebuah daerah sudah ada kantor gubernur, sudah ada mantikap poldanya ada kajatinya, ada kodannya banyak unsur-unsur yang tingkat uh, tingkat provinsi otomatis, ya. Secara otomatis akan terbuka di situ ekonomi. Ya, Nah kalau sudah semakin terbuka itu maka otomatis penerimaan PNS juga bertambah nah, Dan mudah-mudahan pemerintah betul-betul menjalankan bahwa untuk oh, masuk ke pemerintahan itu mengutamakan orang-orang Papua nah, Sehingga terus terjadi pemerataan. Karena Papua begitu luas dan jumlah penduduknya kan masih, masih sedikit di seluruh Papua nah, Demikian saudaraku Tetap kita jaga NKRI Tetap semangat bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh